Ya kelihatan kan? Coba saya mengangkat nih. Mukanya sudah sudah terutama yang pecinta burung murai batu seperti saya ini yang sangat memiliki hobi mencintai burung murai batu karena saya senang sekali dengan suara-suaranya dan isiannya yang mewah-mewah dan juga bisa menjadi jutawan bisa menjadi nah, jadi ini buat bisa makan sehari-hari ngadain burung murai ya juga bisa Kalau bisa beternak Ambil anak-anaknya Ya lumayan lah buat hari-hari Cari makan Dan hari ini Saya mempunyai Pasangan Poligami tapi Kerindukan prestasi Saya akan memanen Ini anakannya Ada empat ekor sekitar umur berarti udah 10 hari karena mananya saya enggak itu. Enggak terlalu gini saya takut mati, resikonya tinggi, jadi saya ambil paling 10 hari karena jumlahnya 4 ekor. Alhamdulillah 4 telur itu udah semuanya dan hari ini saya rencana mau mengambilnya Ini indukannya seperti ini di sini. Ini sendiri, ntar bisa maju sini biar bisa lihat. Ini bukan ceritanya prestasi semuanya di sini. Alhamdulillah tapi cuma ekor pendek. Ini dari jenis murai Sumatera dan betinanya juga murai Sumatera juga. Alhamdulillah saya poligami lancar semuanya. Yuk silahkan masuk. Dan ini indukannya seperti ini. Lihat sendiri ini poligami ini saya. Indukannya betinanya di bawah itu. Lihat ya, kan betinanya. Ini saya poligami satu laki-laki, dua betina ini. Ini yang saya mau panen yang sini ini kelas ini, yang udah meletas. Yang ini baru mau ketelur Karena saya ini baru gabungin ini sekitar lima hari kemarin udah mulai angkat cangkang sih sana tuh. Ini cangkangnya. Saya akan memanen kali ini saya akan memanen di sini ambil coba anakannya sudah beberapa hari ini sudah sebuah hari saya mau ambil nih hati-hati ini -hati bisa lepas Ini petinya nih coba petinya satu. Saya di sebelah karena saya kuliah ya, Ini kita sudah kayak dulu beberapa beberapa besar dulu anakannya di sini tuh enggak kelihatan ya, ya, ya, Kita ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, saya ambil ini dulu tempat buat mainnya, waroh anakan murai keratoranya. ya ya. ini tempat keratoranya ini saya buat sendiri ini, yang bawah ini dari serat nanas, yang atas ini dari daun cemara saya buat sendiri, ya sebisa mungkin lah. Biar bisa anakan itu bisa nyaman di sini, biar seperti alaminya. Kalau pakai atasnya pakai daun Semarang, kan biar seperti alaminya di alamnya, kan pakai burung Semarang, burung murai. Rahman, ya. Ini saya taruh sini Ini gelap ini enggak ada cahayanya ada. Kelihatan enggak sih Ya kelihatan kan? Coba saya mengangkat mau nih. Maunya sudah udah mau semuanya saya ambil semuanya di sini bisa panen tidak ada di sini sudah kosong alhamdulillah empat telur ini untuk semuanya saya korek kami ini lukanya ini betina akar kira-kira sebelumnya atas 13,5 hampir 14 sentuhan dan saya ini Ambil terah dari sari F silangan dulunya. Indukannya, contohnya, kalau nggak salah, Borneo Medan, sari F3, dan betinanya udah mulai semua terah. Alhamdulillah, jadinya kayak gini, ndak, ada yang kembung dan ini anaknya kayak gini. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Dengan hari ini, kita bisa mengambil pasal hikmahnya. Terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh